Halo, ketemu lagi sama aku, Pilot micin di Kaleng Coklat Nah, kita udah lama banget nggak ya bikin konten ya Tapi konten kali ini, konten yang setelah lama nggak ngonten Kontennya adalah menerbangin burung merpati Nah, jadi sekarang ini aku melihara burung merpati Burung merpatinya ini merpati pos Merpati posnya ini sekarang lagi proses latihan untuk Bahasanya apa ya, ngawang atau terbang di atas Cuman burung merpatiku ini agak nakal Jadi dia males ngawang Ayo kita buka kandangnya Terus kita keluarkan mereka, oke okay? nah. Ini kandang burung merpatinya nih nah, Kita buka ya Biar mereka semua keluar Ada enam burungnya, ada 6 nanti ke depannya tujuannya burung merpatiku ini mau aku kasih kamera jadi dia bisa dapat video keliling kota Jogja dengan ada kameranya gitu loh. Nah, mau saya ambil. Saya kasih kayak kasih contoh satu yang ada kameranya ya. Oke? Okay? Oke. Okay. jangan gitu dong. Sek. Cakep dong. Eh eh eh eh. Nah. Ini salah satu burung merpati. Nah, ini burung merpati yang memang nanti juga aku siapkan untuk video. Ciri-cirinya apa? Ini udah aku pakai harness. Jadi, besok kamera, kameranya tuh ada di sini. Jadi, ada kelihatan kepalanya, bird view nya dan videonya. Nah, ini harness-nya juga di dalam sini juga ada harness, yang dimana nanti bisa dipakai juga untuk naruh kamera. Jadi, kita bisa. Bisa mau naruh kamera di atas atau di depan, seru ya? Sekarang kita lepasin yuk satu, dua, tiga, wah, tuar-tuar Nah, harusnya burung merpatinya itu langsung terbang keliling di atas. Cuman mereka ini agak, agak pemalas jadinya Malah nongkrong doang tuh di atas, harusnya muter-muter. Gimana caranya? Sesuai judulnya. Kita akan usir burung merpatinya ini. Kita kejar-kejar pakai micro drone. Halo, kita sekarang mau terbangin ini micro drone buat ngusir burung darah yang ada di atap situ. Jadi dia nggak uh, mau pergi-pergi ya toh. Padahal kan mereka harus ngawang biar sehat dan Safe position, nah gitu bahasanya. Fira, kita akan terbangkan micro drone ini. Nah, ini mikrotrun ini, mantap kan? Nah, Oke, okay. kita coba ya. Oke, okay. si drone sudah ngerekam. Sekarang kita terbangkan, kita kejar mereka. Oh, uh, kejar! oke, okay, kita kasih makan guys nah ini tadi, kalian udah lihat toh si merpatinya udah pada masuk semua, masuk kandang lewat pintu trap itu, jadi dia dari pergi, olahraga terus masuk pintu trap sendiri ini pada lapar nih udah nih nah, kita kasih makan semua oke, okay, makan, selamat makan nah, tuh, ini masuk juga tuh karena dia tahu teman-temannya udah pada makan ah, gede dia masuk juga. jadi ini pintu trap ini dia bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. keluarnya harus buka pintu itu untuk keluar. ini besok calon-calon pilot drone juga ini mereka. jadi dulu merpati-merpatiku itu susah makan karena apa? karena mereka gak rajin ngawang waktu aku keluarin mereka ternyata cuma bertengger di atap-atap doang jadinya mereka kurang olahraga gak lapar, nah, tapi semenjak aku pakai mikrodrone drone itu setiap mereka habis keluar, aku kejar-kejar mereka jadi rajin ngawang jadi mereka terbang muter-muter olahraga bener gitu loh sekarang lihat sendiri tuh. jadi dia pulang berkelaparan mereka makan, makan lahap banget Tenengin dulu lihat seperti kita lahap makan kayak gini Mantap nah oke okay. seru kan tadi kita udah kejar-kejar para merpati pos pakai mikrodrone drone ini nah ini drone paling kecil ya paling kecil, paling aman, terbang deket orang, bahkan hewan buktinya merpatinya ditabrak tadi nggak apa-apa malah drone yang mau jatuh tadi ya seru banget, nah jadi dengan mikrodrone drone ini merpatiku pada rajin terbang, rajin ngawang terus jadi sehat-sehat, kuat-kuat jadi dia bisa cepat besar, cepat menghafalkan lokasi ini Jadinya dia besok waktu kita gabur lepas dari mana Mereka bisa cepat pulang ke rumah Oke okay, gitu aja Nanti tunggu konten-konten selanjutnya ya Kalau ada ide konten dong dibantu Kira-kira konten apa lagi yang seru yang bisa kaleng coklat bikin Oke, okay, dadah, bye